Keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan pertolongan yang memang tidak masuk di akal manusia Tidak masuk di akal manusia Tidak bisa susah untuk dihubungkan itu. Allah, Allah, Allah, Allah. Ada seorang muslim di Amerika Dia tinggal di sebuah pemukiman di Amerika itu Yang di situ banyak geng-geng penjahat